Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada di TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Gejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya baiklah para sahabat leslar mana pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya kita keunggahan pertama ada ungan spesial banget para sahabat ya yang mana tentunya sebelumnya Aliyah habsi mengunggah sebuah postingan kebersamaan tentunya Bridge di pernikahan Ali Syakib dan Marjin persahabat. Ya, ada sebuah kalimat caption, kangen juga ya ibu-ibu rumpi, katanya ya. Ada tentunya banyak yang di tag kak Margin. Ada juga salah satunya si cantik jadi lezat di Kejora. Luar biasa persahabat ya. Kita juga kangen banget melihat kebersamaan mereka. Postingan Kak Alia Hapsi juga langsung direpost kembali oleh Dede Aliasi Kejora para sahabat ya Dengan tulisan kalimat caption kangen tuh Wow mudah-mudahan saja mereka bisa bersama-sama kembali para sahabat ya Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan semoga mudah-mudahan persahabatan tentunya mereka langgeng terus Amin Untuk berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unga spesial yang mana kita lihat persahabat ya, ini tentunya di vlognya Boy William Ini penilaian Boy dan Cici Airin Tanu, persahabat ya, terhadap seorang dedek Lesti yang menurut mereka dedek Lesti bukan cewek matre Persahabat ya, garis keras nih, tentunya ini adalah penjelasan yang luar biasa di sini ditekankan bahwa Dedek bukan seorang cewek matre, ya, para sahabat, yang ditegaskan oleh Boy William dan Kak Airin Tanu. Para sahabat, ya. Ini adalah orang-orang yang selalu mendukung, mendoakan buat Leslar. Mudah-mudahan tentunya mereka juga selalu diberikan keberkahan dan barokah, serta kebahagiaan. Postingan tersebut telah di post kembali oleh akun Leslar Lovers Underscore Official. Ada kalimat caption yang dituliskan. Dede is the best day semangat. Wow luar biasa sahabat ya. Ada juga komentar yang diberikan oleh para fans. yakni dari akun Instagram. Mama Yuka underscore mengatakan Ya Allah Dede tuh cici aja sayang banget sama Dede Mereka persahabat ya memang luar biasa banget Banyak sekali orang-orang baik Orang-orang hebat yang selalu Mendoakan, mensupport hingga Mendukung Lesti maupun Rizky Bilat Dan kita juga bangga persahabat ya Membahas soal les Larpasnya Trending Channel YouTube-nya Boy William Sudah masuk Trending 20 persahabat, ya. Ini luar biasa Mudah-mudahan saja selalu berkah tentunya sahabat ya apapun yang menyangkut dengan Lesnar mudah-mudahan selalu membawa keberkahan dan kebahagiaan untuk banyak orang Berikutnya kita lihat juga sahabat ada unggahan spesial banget ya di channel YouTube-nya Kak Bobby Suarez baru diunggah juga semalam tentunya ini ada sebuah persiapan menjelang Idul Adha, no cut, no edit. Persahabatnya, tentunya fullnya ada di channel YouTube-nya Kak Bobi Suarez. Kita Salfok banget sama kalimat yang ada di postingan ini, persahabatnya, ya. Semoga biskuit ini bisa menjadi saksi bisu pembuatan Leslar Junior. Wow, ini cute banget, bersahabat Kita selamat sama tulisan ini. Aduh, bikin terapi, link para fans aja. Doakan yang terbaik mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan disukseskan amin ya robbal alamin. Kita lihat tunggangan berikutnya sahabat, ya ada penyampaian dan tentunya ungkapan dari seorang ayah, Rizky Bilar sahabat, ya Pak Daniel Andy yang mana menyampaikan bahwa kondisi sedang ppkm ini tetapi untuk acara akad resepsi pernikahan masih tetap dilangsungkan tetapi untuk sesuai kondisi yang tidak memungkinkan, hanya keluarga saja dan hanya acara sederhana yang akan tentunya dilakukan persahabat Ya, doakan mudah-mudahan lancar dan kita juga selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Postingan tersebut lediripos oleh Hakun sendal Putih, Anastor bilang Ada kalimat kaitan juga dituliskan dalam postingan tersebut. Amin, kalau kata Papa Dani Liga ada yang mundur hanya karena PPKM, jadi sederhana saja tuh persahabatnya. Walaupun sederhana, alhamdulillah persahabatnya mudah-mudahan mereka halang dan selalu bisa bersama dan selalu memberikan kekiutan vitamin bahagia untuk kita semua para fans. Dalam masing tersebut banyak sekali komentar, hingga respon dari para fans. Salah satunya komentar dari akun kita 9080 mengatakan, Ya Allah, mudah-mudahan semua acara Kak Bilar dan Lesti berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal, alamin Luar biasa dukungan doa yang terbaik selalu diberikan oleh fans kepada idola kesayangan kita. Berikutnya, para sahabat, kita lihat, para sahabat, ya, ini vitamin bahagia di pagi hari ini. Good morning. Wow, luar biasa, para sahabat, ya. Dedek Lesti selalu tampil cantik. Ini adalah baju Lesti Daily yang ...kenakan oleh Dede Lesti Persahabat, ya luar biasa nih. Mudah-mudahan usaha Dede selalu lancar. Tentunya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar bahagia... ...serta kabar baik hari ini. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin indah informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, pengen ucapkan terima kasih...